harga komoditas cabai bergerak fluktuatif menjelang pergantian tahun. Per hari ini, Kamis, 29 Desember 2022, cabai rawit merah telah mencapai Rp54.370 per kilogram, kilogram, di tingkat pedagang eceran. Berdasarkan panel harga BAPANAS, per hari ini pukul 9.30 WIB, harga cabai rawit merah secara rata-rata nasional mencapai Rp54.370 per kilo, sementara cabai merah keriting di level Rp37.550 per kilogram. Adapun, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Pipsn, untuk periode yang sama, harga cabai merah besar mencapai Rp38.450 per kilo. Cabai merah keriting seharga Rp40.250 per kilo. Harga cabai rawit hijau menyentuh Rp50.450 per kilo, dan cabai rawit merah memiliki harga tertinggi, yaitu Rp60.350 per kilo. Harga cabai dalam tiga bulan terakhir bergerak fluktuatif yang salah satunya disebabkan oleh cuaca. Sepanjang kuartal 4 2022, harga cabai merah sempat menyentuh Rp52.000 per kilo, kemudian turun karena adanya panen raya, dan kembali naik pada akhir tahun. Begitu pula dengan cabai rawit yang sempat turun ke harga Rp40.000an, kemudian kembali naik harganya akibat curah hujan yang tinggi. Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Nas. Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa penyebab dari kenaikan harga seluruh jenis cabai, yaitu akibat hujan yang terjadi di sentra-sentra produksi cabai, seperti Pulau Jawa. Sekian harga cabai untuk tanggal 30 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.